Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, ada kabar yang membanggakan sekali untuk warga Konoha. Alhamdulillah untuk lagu Lesti, Insan Biasa, masuk top 10 dangdut pusaka edisi tanggal 2 April nih para sahabat Masya Allah, ini keren, Alhamdulillah lagu Insan Biasa selalu viral Selalu trending di mana-mana Kita yakin idola kesayangan kita Akan terus bersinar Sampai kapanpun Allah. Kemudian juga bersama selanjutnya Ada Cidukan Dan pasti ini kabar baik banget Ini vitamin yang sangat luar biasa Yang kita dapatkan dari Om Izhar Walaupun ini video lama Kita selalu bahagia Ketika melihat idola kesayangan Terkhusus Abang El Yang makin hari makin aktif Makin pintar makin menggemaskan. Masya Allah tentunya idola kesenangan kita selalu saja bikin kita bahagia Apalagi dengan Abang El yang selalu dirindukan setiap hari oleh auntie uncle -nya. Aduh Masya Allah banget nih anak pinter banget persahabat. ya Lucu, gemas, makin aktif, makin pinter Pokoknya komplit deh buat Abang El Mudah-mudahan doa baik, selalu banyak diberikan untuk Leslar Family Kita simak juga persahabat kalimat caption yang ditulis oleh Om Izhar Edisi kangen Abang Fatih Semoga Abang Fatih serta Papa Bundanya Sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin, Masya Allah Doa baik dari Om Izhar untuk Leslar Family Kemudian juga kita lihat slide berikutnya Persahabat Abang Fatih lagi main bola Tuh, Aduh, makin aktif banget nih anak, Masya Allah Komentar pun persahabat tentunya banyak sekali diberikan Di antaranya dari akun Nurbiahsyam73 Masya Allah pintar banget sih Ini anaknya kayak papa sama bundanya katanya Masya Allah Ada juga tanggapan lain Dari akun Instagram Vinamai14 mengatakan Amin Yorbal Alamin, Ahrinu Leslar dan Abang Fatih Semua memang benar-benar sangat merindukan sekali keluarga kecil Leslar ada juga tanggapan dari Hagar Yati. Amin, Allahumma Amin, Masya Allah, Teberatullah, Kesayangan. Semoga abang dan pandanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu SWT, limpahan keberkahan dalam segala hal baik, apapun selalu mengiring langkah Lesar Family. Saya selalu Bapak dan Abang Fatih bersama pandanya, Amin, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Begitu tentunya banyak doa baik. Begitu banyak support dan dukungan yang baik untuk keluarga Selar ini luar biasa Kemudian juga, per selanjutnya kita mampir ke unggahannya Bunda Lesti Satu jam yang lalu, nih, per ya Bunda Lesti Kejora bersama MS Glow Beauty, nih, persahabat sahabat, video Walaupun video endorse, kita tetap happy banget, ya, Alhamdulillah Tentunya melihat Bunda Lesti kembali aktif di ya, akun Instagram, kita juga sudah merasa Happy sekali, mudah-mudahan selalu sehat untuk Bunda l dan keluarga, semoga selalu menyuguhkan kebahagiaan, semoga selalu, semoga selalu menyuguhkan kejutan. Pastinya untuk kita semuanya, karena kejutan dari Leslar selalu dinantikan, selalu ditunggu oleh Leslar Lovers dimanapun berada pastinya. Kita simak juga persahabat ya, begitu banyak respon yang positif juga di postingannya Bunda Lesti. Di antaranya persahabat dari akun Instagram Purnawati, Syafakillah, Bunda Lesti, semoga cepat sehat dan beraktivitas lagi, kangen, sehat selalu, amin, ya robbal alamin. Masya Allah, begitu banyak doa baiknya untuk Bunda El, semoga doa baik dari kalian semua diijabah dan dikabulkan oleh Allah SWT, amin. Masih menunggu cedukan hingga vitamin terbaru lainnya, para sahabat tetap stay tune di channel Diva TV ya, yang akan selalu memberikan info-info menarik dan pastinya vitamin bahagia kabar baik dari Lesti Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oh, oh.